kanan-kiri gimana sih ngajarin dong halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel remneska official oke jadi di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan resep-resep yang terbaru lagi ya oke kita langsung aja simak satu bersatu resepnya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 oke okay, lanjut ke preset yang keempat oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke lanjut ke versiata yang ke-6 Oke okay, lanjut ke versiata yang ke-7 oke lanjut ke versiode yang ke delapan oke lanjut ke versiode yang ke sembilan oke okay, lanjut ke persediaan yang ke sepuluh oke okay, lanjut ke persediaan yang ke sebelas Ke yang ke-12 gue emang suka ngelawak soalnya kalau gue suka sama lu, <laughs> pasti ditolak, kagak <laughs> rapi oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-14. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-15. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-16 ya Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-17. Oke, lanjut ke episode yang ke-18. Oke lanjut ke persediaan yang ke-19 Oke lanjut ke persediaan yang ke-20 Oke, okay, sedih mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Oke, okay, sedih mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.